Hai, hai hai halo guys, kita jumpa lagi di sini ya. Di channel kesayangan kita ini ya, kita di sini bermain lagi game yang ada di Pragmatic Play, yaitu Sweet Bonanza. Ya, oh iya guys, ya di sini kita bawa modal tadi Rp 62.000 ya guys, ya bawa modal 62, 62K Oke, okay. di sini kita kasih pola pertama itu pakai okay, bed 1210 putaran auto spin ya enggak pakai quick spin, enggak pakai turbo dan enggak pakai double back Kita cek dulu ya bet 1200, semoga hmm, lumayan lah ya. Ada uh, pecahannya beberapa lah ya. Kalau kita aman lagi nih ya, kayaknya bakalan naik lagi nah, nih karena pecah hijau. Jadi hijau pisang nah, 6000 dapatnya lumayan, 7000 malah guys. Tambah lagi, cok. Nah, balik modal ya, balik modal. Nah, itu udah kelar uh, auto spin pertama di sepuluh putaran. Di sini kita bakalan main quick lah ya, kita quick ya, kita gaskan quick 50 bettingannya 3000 rupiah ya guys ya <gif> Kita kasih langsung, double betnya kita duka langsung, kita pakai pola kedua 50 quick spin bettingan 3000 Semoga di sini kita dapetin lolipop 4 atau skata gratisan ya Mudah-mudahan lagi ya guys ya Mudah-mudahan juga di sini Oke kita ada ya Oke okay, di sini pecahannya bed uh, 3000 lumayan ya Nah sekitar 3 Nice dapat ya Skater pertama langsung dikasih nih Lumayan cepat nih Oke okay, kita lihat hasilnya disini Bed 3000 48k lalu kita sisanya disini Belum oke okay. ini pisang konek ya uh, Anggur-anggur ah, ah, Sayang banget Kali 11 oke okay, lumayan ada yang pecah di awal-awal Bagus ya Aduh kali 15 kali 10 nya keluar tapi nggak mau pecah ya Nggak ada yang konek ya guys ya Oke okay, manggis Di sini udah kali 11 cuma satu kali pecah doang nggak apa-apa Terlalu gini kita untuk menginjali dapat ini guys ya Masih banyak lagi ini guys ya masih ada 30 putaran, masih bisa dapet lagi ya Masih bisa nambah lagi nih Uh, nggak konek ya Apple alah Apple ya Langsung terakhir oke okay, kali 25 Duh cuma pisang doang. Oke okay, kita dapat berapa nih? 22.200 Jadi kita dapat totalnya Ini kita persen pertama 74.000 ya. Oke okay, deh lumayan lah ya. Kita syukurin aja ya karena kita dapat gratisan. Jadi di sini selalu kita naik ya. 100 ke lebih ya lumayan lumayan. Ya buat nambah nambah modal kita nyepi nyepi ya. Moga aja dapat lagi. Oke okay, sekitar tinggal. Ah satu lagi boy. Gak ada apa cuy. Nah di sini guys ya, uh, yang baru gabung baru join boleh dong dibantu-bantu cerca sama like nya ya. Yang mau subscribe di subscribe dulu ya guys ya. Nyalakan juga notifikasi loncengnya karena kita bakalan uh, update setiap hari ya. Konten-konten terbaru ya bermain di Sweet Bonanza ya, guys ya. Respin pertama isinya masih belum ger banget ya masih masih gitu, -masih gitu doang dikasihnya ya udah nggak apa-apa kita cari lagi kita spin lagi karena sisa putarannya masih lumayan banyak kita pakai 50 quick ya di sini selalu kita aman aman aman masih apa ya, guys ya <tuh> di sini selalu kita aman nih ya. 20 puluh putaran lagi sisanya ya guys ya oke jadi biru lagi yang connect, mantap semoga di sini scatter keduanya cepat dapat lah ya kalau oh, lama-lama rungkat juga kita nih, ribu, eh 3.000, 3.000, 3.000, nggak konek lumayan juga nih nah ini udah turun aja nih, di bawah 100.000 <tuh> ayo pisang pisang terus ya guys ya, eh, emang dikira dikiranya kita nyemot ya dikasih pisang terus guys <tuh> skaternya 2 terus lolly pokoknya ya nah pisang lagi terus ya <tuh> karena dia nominal paling kecil dia paling sering konek ya guys ya oh, oke semungki masih belum keluar. Oke, kelar guys ya. pola uh, kedua kelar. Kita dapat satu kali free spin di sini. Aku langsung naik gamble aja 6000, gaskan aja kita main babar langsung dikasih mantap. Lalu dia dikasih disini guys ya. Langsung dikasih ya. 30 quick buat 6000 naikkan satu tingkat langsung baru spin kedua langsung dapat mantap. Semoga di sini hasilnya bagus. Di sini juga lumayan bagus ya guys. Oke, 18000 nambah lagi pecah pel. Eh pecah. Apel. Pecah semoga oke guys ya. Nice nice nice nice nice. nice. 375.000 Sempaksional pertama kita dapat nih. Nice, undangan pertamanya wangi banget, Cok. Oke, okay, 443 masih ada sisa undangan 9 lagi nih pisangnya Oke, okay, nggak apa-apa nambah-nambah profit dikit-dikit ya. 7.200 cantik. Ambil aja, Guys, namanya juga gratisan. Up, jadi hijau. Bungungnya pecah. Pertanyaannya turun dong. Oh, 57.000 cuy, kali 12. Nah, itu dia itu dia di saat lensa pecah disitulah situlah sensasionalnya keluar ya guys ya 691.000 1.141.000 nah akhirnya ya kita dikasih topik dan kita dikasih kesempatan untuk WD nih ya guys ya teh cakep polanya guys ya 10 50 30 ya guys ya kolor nih guys ya, dapat sekedar kedua, bet 6.000 langsung dikasih JP cuy 1.100.000, modal kita cuma 60.000 <gifat> itulah guys ya hasil dari buah kesabaran, diikutin kolanya sabar dulu, jangan pesimis jangan buru-buru kalau -buru naikin bet kalau yakin naikin bet, gaskan 25 putaran lagi ya, oke nice disini kita gaskan aja disini dulu mana tau udah, alah mau pecah ya guys gak mau pecah guys, ya mau pecah, deh, cuy kurang satu lagi cuy Oke, hmm, apa, mangi, apa? Manggi sama anggur ya. Oke, sisa 20, udah lah kita stop aja lah ya. 1 200 pas kita stop di sini aku turunkan bet Kita kasih di sini 50 putaran lah ya. Jadi pola terakhir itu 50 putaran quick spin ya guys ya. 10, 50, 30, 30, 30 nya gak kelar. Cuman 10 putaran doang yang kita pakai karena apa? karena, karena udah, udah keburu dapat jackpot duluan cuy juta dua ratus di tangan jadi kita langsung main aman aja cuy. Karena kita bermain juga nyari kemenangan dan sekalian uh, mencari hiburan ya. Nah, mencari hiburan sekalian kemenangan ya guys ya. Jadi kalau udah cuan kayak gini guys, udah cuan gede, Atau 10 kali lipat dari modal, gaskan uh, WD cuy. Ya guys ya. Oke, di sini terlepas dari itu semua seperti biasa cuy. Selalu ingatkan bahwasanya di sini cuma sekedar hiburan semata. Tidak untuk ditiru Tidak untuk dicontoh Dan tidak untuk Dijadikan mata pencaharian ya guys ya Cukup main sekedarnya, Seperlunya Dan secukupnya saja guys ya Yang paling penting Kalau ingin bermain ya Kalian wajib menggunakan yang namanya Dana kenakalan Maksudnya dana kenakalan itu Dana yang enggak mengganggu Dana keperluan pribadi kalian Nah dana entah itu dapur Uang pokok Pokoknya dana-dana lebih lah ya kalian gaskan aja kayak dua ribu gocap atau cepet juga boleh guys ya intinya mainnya santai sabar nikmatin pola polanya keter satu lagi guys yaudah terima kasih banyak ya untuk kalian bosku yang udah nonton dari awal sampai akhir tanpa skip skip semoga bermanfaat dan semoga juga kalian bisa dapetin Covid seperti saya ini boleh ditiru polanya boleh juga pakai pola sendiri yang penting mainnya yaitu guys ya sabar Optimis Gak boleh pesimis Ya guys ya Oke lah kelar putaran ini Kita cabut Alias WD guys ya Makasih lagi sekali lagi Ya guys ya Jangan lupa di subscribe Nyalakan juga notifikasi loncengnya Kita bakalan jumpa lagi Di next konten. Salam sensasional Dan Bye bye Thank you guys ya